kalau rumah sakit itu adalah salah satu tempat yang paling sering terjadi fenomena paranormal. Makanya, nggak sedikit juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit sering ngalamin kejadian-kejadian aneh. Nah, video yang berikutnya ini direkam oleh salah seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit di Meksiko. Doa ini dapat giliran shift malam dan sama kayak pekerja pada umumnya ya. Kadang-kadang, buat ngusir rasa bosen, doa itu bercanda sama temennya. Doi ngobrol-ngobrol sama temennya, terus doi iseng rekam pakai handphone. Tapi, tanpa disengaja, ada sosok lain yang ikut terekam di belakang mereka. Perhatikan baik-baik. Pukul -baik. la mañana, memes no mames, no, no mames, no mames, no mames, Ada sosok pendek berbaju putih dan berambut hitam. Yang berjalan di lorong di belakang perawat itu Kalau gue zoom dan gue perhatiin baik-baik sosok yang tadi Sosoknya itu pendek banget Mungkin kayak setinggi anak-anak ya Dan sosoknya itu literally berjalan Kayak orang normal Bahkan ada bayangannya di tembok So pastinya gue yakin diantara kalian banyak yang ngerasa Hantu kan gak ada bayangannya bang Tapi perawat yang merekam video ini sampai sekarang Masih mengklaim kalau video yang tadi itu video real Dan bukan penampakan settingan Video ini udah ditonton lebih dari 5 juta kali di Facebook, dan sempat viral banget di Meksiko beberapa waktu yang lalu. So, gimana menurut kalian? Real or fake? Sada. ada sekelompok ghost hunter yang coba buat masuk ke sebuah rumah kosong. Mereka tuh sama sekali nggak tahu sejarah apapun tentang rumah itu. Mereka muterin semua ruangan yang ada di situ, tapi mereka tuh ngerasa sama sekali nggak ada yang aneh. Mereka pulang dan upload videonya seperti biasa Tapi abis videonya diupload, Justru banyak viewersnya yang ngasih tahu Kalau di video itu ada sebuah penampakan Yang sama sekali gak disadarin sama tim Ghost Hunter ini Perhatikan baik-baik well, I'm freaking out ada sebuah bayangan hitam yang melintas persis di depan mereka. Dan kalau gua terangin footage-nya, bayangan itu kelihatan cukup jelas. Tapi di antara mereka semua yang ada di situ, gak ada satupun yang sadar akan kehadiran bayangan hitam itu. Walaupun jaraknya cukup dekat sama mereka. Dan jelas banget ya, kalau bayangan hitam yang tadi, itu bukan bayangan dari salah satu anggota tim Ghost Hunter ini. Karena posisi Do itu sedang diam dan sama sekali gak bergerak. Seorang ghost hunter dari Meksiko bernama El Payaso de la Toledo Cobain buat explore ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah sebuah rumah sakit Doi masuk ke situ bareng beberapa temannya Dan banyak banget kejadian aneh yang doi alamin Perhatikan baik-baik Hira, Ira, Ira, Hola Hey Mira mira, mira, mira, mira, mira, mira. una mujer, una mujer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, amigos, miren, miren, por el agua no podemos correr. Vean, ven, ¿por qué no? ¡Ay, ¡Hola! Creímos oh. y Y miren, compa, se cae, se una aguja y hay enfermedades que la transmisión se puede real, enfermedades de muchas cosas, ¿eh? Muchos no saludos aquí, güey. ¡Oye, oye, oye! ¡Mira, oy, oy. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Sí, sí lo agarré! ¿Lo agarraste? ¿Dónde? Quiero decirles. Uy, ay, ay, gira, mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, aginad, aginad. ¿Quién es eso? Mira, irá bien, mi, mi, minga, minga, minga, minga, minga. Hay algo ahí, ¿eh? ¿Quién eres? Mira, ayo kita, ayo saya metio. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Apa ayo, ayo, ayo, Di ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Pas kesorot sama kamera doi Tapi seolah doi dan temennya ini sama sekali nggak takut Dan tetap lanjut buat explore di situ. Sosok yang tadi itu sempet doi kejar Tapi pas di situ Sama sekali nggak ada siapa-siapa Urban Explorer bernama Colin dari channel The Bearded Explorer Coba buat masuk ke sebuah gedung kosong Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit Rumah sakit itu dibangun dari abad 19 dan dikhususkan untuk merawat anak-anak yang punya kondisi penyakit khusus. Doi ini udah biasa banget masuk ke tempat-tempat kosong dan sangat sepi. Tapi baru kali ini, doi masuk ke sebuah tempat yang benar-benar bikin doi merinding. God, this is, this is really creepy. You know I hate? I, I love it, but I hate it at the same time walk around these places on your own because... I don't know, right now it, it feels like there's someone like Stoop right behind me following me. There's not, but it feels like that. Yeah. Halo? Sebelum Colin balik, Doi sempetin buat ngambil footage terakhir. Dimana Doi jalan di sepanjang lorong koridor gedung rumah sakit itu, dan kameranya Doi taruh di lantai. Tapi justru di momen ini Doi tuh melihat sesuatu. Ada sosok berwarna hitam di kejauhan yang kalau gua amatin, sosoknya itu mirip kayak anak kecil. Dan pas Colin itu sadar, sosok yang tadi itu cuma sempat kerekam di kamera beberapa frame aja. Dan sosok itu langsung ngilang. Dan abis kejadian yang tadi, Colin itu langsung cabut dari situ. Karena banyak banget request dari viewersnya, beberapa bulan kemudian, Colin putusin buat bikin video lagi di tempat yang sama. Why am I doing this, why am I here on my own, walking around this abandoned hospital that I saw something, I, I don't know what it was, I don't know if it was a ghost, it, it wasn't a shadow, I mean I can show you guys now right, this is basically where I was standing, this, this is where I was, the camera was literally there, no, this is what you saw, basically that, now I heard something. I cracked myself, I ran back here and as I picked it up, I went like that and then I saw something just behind that blue chair. Now, bearing in mind I saw it with my own eyes, I didn't realise I had it on camera but a lot of you guys were saying it's shadows, it's this, it's that but, you know, I just cannot stress to you enough that this wasn't a shadow. I actually saw something move with my own eyes and. I cannot reenact that. you know that there is no shadow. What the hell was that? Oh, I think it's just water dripping. <laughs> As you can tell I'm probably putting off going up there. but oh Jesus Christ, I could just hear noises all around me. right. let's do this. Sure, It's probably just a win I felt that I had to come back here and just, just come here again with, and just see, you know, try and find a reason, you know, some like an explanation, if you like, to. I think it is just water. Okay. Okay, that's scary. I'm pretty sure it is just water dripping, but... Oh, God, this is absolutely... What the... No, I'm, I'm hearing noises all around me. I don't know what it is. There is... Oh, I, I, I'm just so terrified right now. Ada banyak banget suara-suara benda yang terekam di video Colin. Tapi pas udah cukup lama ada di lantai 2, Doi putusin buat turun lagi ke lantai satu. Dan disinilah ada sebuah kejadian yang bikin Doi kabur ketakutan. Oh, what is it about this place? this place, I really do. <sighs> Just listen. Tiba-tiba ada sebuah bola yang menggelinding keluar dari salah satu ruangan yang ada di lorong rumah sakit itu. Otomatis pastinya kejadian itu bikin doi ketakutan dan langsung buru-buru kabur keluar dari rumah sakit itu. Karena Doe ini yakin banget kalau nggak mungkin ada orang yang tinggal di dalam situ. Terus, yang nendang bola tadi itu siapa? Ujung Seorang urban explorer dari Inggris coba buat masuk ke sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa yang sekarang udah nggak terpakai lagi. Gedungnya udah bobrok dan sama sekali nggak ada orang di situ. Mereka muter-muter di situ cukup lama dan masukin semua ruangan yang ada di gedung itu. Tapi selama mereka berada di situ, mereka tuh sama sekali nggak nemuin kejadian aneh apapun. Akhirnya mereka pulang dan upload videonya seperti biasa. Tapi, abis videonya di viewersnya banyak yang notice kalau di video itu ada sebuah penampakan yang kayaknya dua orang ini sama sekali nggak sadar karena penampakan ini cepet banget gua pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik Gimana kelihatan nggak di video yang tadi ada penampakan seperti biasa ya? Gua tuh seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gua. Ada satu video yang nggak gua kasih tahu penampakannya yang mana, tapi gua pengen kalian buat cari dan temuin sendiri penampakannya. Coba deh buat kalian semua yang mungkin udah tahu penampakannya yang mana, bisa bantu share di komen di bawah buat bantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan nyari penampakan di video yang tadi.